Kejayaan ya Allah Belum ulang lagi gimana Lantarkan kejayaan ya Allah, ya Allah. Hah? Amin Gitu kah doanya ya. Kalau doa minta, minta sembuh dari penyakit gimana Ya Allah mm -mm. Penyakit Penyakit Bukan. Dan itu Sem doa. Sem, sem Bukan, Bukan orang sakit. Amin, Amin. Kalau doa mau makan apa? Lo Bismillah illoh man im. Oh doa ibu bapak apa? Lo Pili pilih wali wali dai wal am umah kamu lo bayani togi lo Amin. Doa selamat dunia akhirat. Lo bana. hati na di dunia akan kalau di atasnya kalau doa mau berangkat mau pergi-pergi bismillah itu kalau doa mau masuk kamar mandi kalau doa keluar kamar mandi kalau doa mau tidur ah ya kalau doa bangun tidur Nggak tahu al kalau doa biar kerjaan ayah lancar sudah cobain lagi sekali lagi itu deh enggak sekali lagi deh gimana, gimana? ya Allah keren kerjanya ayah ya Allah Amin hmm. kalau ada sakit-sakit atau ayah ada sakit-sakit doanya biar sembuh ya Allah tak tembukan ayah dan ia ya sakit ya Allah hmm.